gbp di bearish, hati-hati uji support. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga GBP/USD sedang tertahan di bawah area support.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 sebaliknya waspadai jika harga GBPUS diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.30228, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.30440. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08212.